bisa terlihat nggak di sini untuk chatnya untuk kolom chat gambar satu atau dua oke udah ada yang jawab gambar pertama gambar pertama ya ya benar sekali ya untuk ya oh masih ada yang masih menjawab belum ada yang milih dua ini kalau boleh tahu ada yang bisa memberikan alasannya Suara terdengar jelas di Kota Yogyakarta. Oh ya, yeah. terima kasih. wong Jogja. Oke, okay, untuk produk tisu ini yang biasa kita jumpai di kamar mandi, itu kita lihat ada dua penempatan model. Yang pertama, kita letakkan di bagian ujungnya, di depan, dan yang kedua, di baliknya. Kenapa yang pertama itu lebih bagus penempatannya, lebih enak digunakan? Karena yang pertama ketika kita tangan kita menjangkau tisu tersebut, kita lebih mudah meraihnya. Dibandingkan yang kedua, ketika kita meletakkan seperti gambar yang nomor dua, kita harus merogoh ke bawah, harus menarik tisunya. Kadang kalau tangan kita basah dan terkena di bagian tisu yang masih tergulung, itu akan merusak tisu yang tergulung juga. Makanya uh, perlu diperhatikan juga dalam penataan produk seperti tisu ini ya. Nah ini adalah contoh yang baik dan yang buruk. Kemudian ini ada sebuah foto yang viral sekitar satu tahun yang lalu. Mungkin sekitar tahun 2019, akhir kayaknya itu. Ada sebuah toilet di stasiun Ciamis, nah, toilet tersebut sudah digunakan karena terlihat dari jejak-jejak kaki di dalam toilet tersebut. Nah, apa yang jadi masalah di sini? Yang jadi masalah adalah ketika pengguna itu masuk, dia akan merasa heran kenapa tidak ada sekatnya antara water closet yang satu dengan yang lainnya mungkin kalau anak kecil masih bisa lagi maklumi menggunakan ini tapi kalau yang sudah dewasa akan jadi masalah kalau menggunakan toilet seperti ini. Nah, ini adalah contoh produk yang tidak sempurna ya. Dan akan dampaknya akan mengganggu si pengguna. Kemudian ada lagi ini sebuah pintu yang instruksinya kita disuruh, untuk membukanya, kita diperintahkan untuk menarik pintu tersebut. Nah, ini terjadi misleading ya, antara informasi dengan secara fungsinya. Kita bingung karena gimana nariknya, nggak ada gagangnya kan. Masa kita harus menarik eh, di bagian kayu itu, nah, akan susah pengguna tersebut. Nah, produk ini juga adalah contoh penerapan UI UX yang tidak tepat ada sebab yang mana gagangnya itu terletak di bawahnya lubang uh, letak keluarnya air sehingga pengguna akan susah juga ketika menggunakan nanti keluarnya akan kena tangan kita kan sama juga seperti gelas gelas yang gagangnya biasanya vertikal terus kita rubah desainnya menjadi horizontal Si pengguna tersebut juga akan kesusahan untuk memegang gelas tersebut. Ternyata bukan hanya produk-produk yang biasa saja yang kita temui agak aneh. Tetapi produk keluaran Apple, Apple pun juga memiliki desain yang sedikit uh, miss ya menurut saya. Jadi ini ada Magic Mouse. Yaitu mouse wireless yang dikeluarkan oleh Apple biasanya eh, digunakan di desktopnya Apple. Nah itu lubang untuk searching-nya terletak di bawah berbentuk tanahnya sehingga ketika kita melakukan pengisian baterai kita harus membalik mouse tersebut dan kurang efisien ya. Padahal sudah posisinya sudah bagus sesuai dengan penggunaannya, tetapi ketika kita mengisi baterai harus membalik. Dan tentu nggak bisa digunakan ketika pengisi pengisian, kalau, kalau dibalik ya. Nah, ternyata aplikasi-aplikasi yang sudah besar, seperti WhatsApp, kalau kita amati juga masih ada juga hal yang membuat pengguna kurang nyaman. Mungkin kita pernah tuh, Uh, ini bukan pengalaman pribadi saya, ya. Tapi mungkin di antara kita ada yang pernah mengalami. Jadi, kita mau ngepoin mantan kita. Terus, uh, kita mau ngepoin mantan kita yang baru aja nikah. Nah, niatnya ingin buka foto profil. Biasanya kan buka foto profil di bagian kiri atau enggak di profil namanya itu? Kan kita klik, nah, enggak sengaja ternyata tertekan tombol call kan karena jari kita kan untuk menjangkau ke apa tombol namanya itu agak uh, jauh jadi nggak sengaja mencet call nah, hasil nanti uh, ngapain juga dia miskol miskol gitu kan ketahuan deh mau ngipuin mungkin saya pernah tuh masuk grup baru masuk grup di miskol sama orang ternyata tak cek Uh, itu adalah orang yang satu grup. Uh, ternyata dia kayaknya mau ngecekin DP-nya, lihat foto profilnya. Kan mungkin di antara bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman di sini ada yang pernah melakukan itu, ya.